Rau Joden ist doch so bus was du wunder bio den Toten postmolestam selig Toten was hab Dan doa pembukaan akan disampaikan oleh pendeta dr. insinyur Tobi Lingando. Ada damai dan setosabat. Kami semua bersyukur karena anugerahmu Kami boleh bersama-sama duduk di tempat ini Kami boleh bersama-sama mengucap syukur Karena Allah baik Engkau sudah menyatakan perbuatanmu yang besar Khususnya pada pagi siang hari ini Kami berkesempatan untuk menyaksikan Peristiwa-peristiwa yang sangat penting Dalam kehidupan kami Khususnya STT Biblika dan para wisudawan yang pada siang hari ini akan diwisuda, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak, dan Roh Kudus. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuberitakan kepadamu, dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dunia terdengar. pelajar Biblikal dan perinduan untuk memperdalam pengenalan kami akan engkau ya, tetapi ada bab berikut yang dibukakan dengan hari ini, ada pintu yang dibuka dan masih ada bab dalam riwayat hidup saudari yang masih perlu rumah. jadi saya mau bahas itu menolong ke belakang juga uh, kita melihat dengan Tuhan menentukan Bapak Masih akan ditulis oleh Dia dalam hidup saudara kita akan kembali kepada riwayat Allah uh, sendiri satu riwayat yang lebih besar dari kita masing-masing dan di dalamnya dari, dari riwayat hidup kita uh, masuk dan menjadi sebagian masing-masing uh, besarnya kita untuk memberitakan Injil. Injil merupakan siang yang paling kokoh dalam hidup kita. Yesus uh, diturunkan sebagai uh, ahli waris kerajaan itu, yaitu Mesias. Mesias yang akan kembali, kembali dan mengantar. Tetapi dia juga di disini dinobatkan sebagai Allah oleh kebangkitannya dari antara orang makhluk. Saya mulai memperkenalkan kepada dia kuasanya, Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa. Ayat 5 dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk, dengan tujuan untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat. Jadi ada tujuannya, kita tidak sebatas memberitakan Injil saja tapi kita memberitakan Injil supaya mereka beriman yang kita pikirkan dan kita rindukan dan kita berdoakan dalam memberitakan Injil supaya orang-orang di depan kita bahkan orang dari setiap bangsa akan bisa menjadi percaya memperoleh orang yang beriman dari segala bangsa dari setiap suku dari setiap suku terbaikkan dan untuk bisa nikmati petualangan ketika engkau mengutus kami kepada kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin Persembahan syukur diiringi oleh Vokal grup mahasiswa STP Biblika Jakarta Oh. Uh -huh.